Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Gimana kabarnya, Yohana hari ini? Salve puji Tuhan, baik teman-teman nah, dan ya. Katsu. Ya. Ya. Katsu juga sehat ini. Aduh, cuma agak pegal pegel aja, kan habis pulang kerja. Biasa. Mantap. Pulang Gimana kerja, kerja masih tetap ya. Pulang kerja masih tetap untuk memberitakan dan firman Tuhan ya kan di sini dan melakukan katekesi untuk teman-teman yang hadir ya pada malam, -malam iya. hari ini wah kekat keren oh, yang keren tetap Tuhanku aku hanya alat begitu. Oh ya, okay. gitu, <laughs> ya, merendahkan kan. diri. <laughs> ya udah sebelum Jangan kita lanjut berdoa ya. dulu ya. ah gimana? Ayo. Ya, ya. Kita doa dulu Anggap ya. Pajak, angin berlalu. Oh ya kita doa dulu kalau gitu ya Yona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami pada malam hari ini kembali datang ke hadiratMu untuk mengucapkan syukur atas nafas kehidupan yang kami terima pada hari ini. Kami tidak lupa bersyukur untuk segala berkat. Dan penyertaanmu selama kami menjalankan tugas perutusan kami dalam kehidupan duniawi kami sehari-hari. Ya Bapa, pada masa-masa penantian turunnya Roh Kudus ini, pada malam hari ini kami menyempatkan diri ingin memperdalam iman Katolik kami. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau mengutus Rohmu yang kudus ke atas hati dan pikiran kami. Agar pembahasan dan diskusi yang kami lakukan pada malam hari ini sungguh-sungguh dapat membantu kami untuk mengenal dengan lebih baik tokoh yang akan kami dalami pada malam hari ini yaitu Bunda Maria, Bunda dari Yesus Kristus Tuhan kami. Semuanya ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus dalam persekutuan dengan roh kudus Allah kini dan sepanjang segala masa amin dalam nama Bapa dan putra dan roh kudus amin Oke okay. iya gimana udah siap belum nih Yona siap dong kan malam siap ini ya. kita bahas sesuatu yang sering banget ya sering banget teman-teman di luar sana menyinggung soal ini Bunda Maria itu mati kok terus katanya dibangkitkan lagi Terus ada yang bilang, Bunda Maria itu tidak mungkin dia enggak melalui proses kematian. Dia kan manusia. Kan banyak gitu iya. tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, coba Kak malam ini, paparkan nih sama kita-kita, apakah betul Bunda Maria itu tetap hidup sampai sekarang? Atau dia pernah mengalami kematian nih Kak iya. Nah itu memang tema-tema ini yang akan kita dalami pada malam hari ini ya. Jadi kalau tema besarnya pada malam hari ini adalah Dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Ini mungkin slide-nya sudah tampak belum? Dogma ini memang ditentukan atau dikatakan ditentukan secara administratif. itu Saya biasa menggunakan kata secara administratif. Karena ketika dogma, suatu dogma ditegaskan ulang dalam ensiklik itu dia berarti dipromulgasikan. Dipromulgasikan di sini itu menyatakan dia dibagikan untuk sesama. Ini jadi kita harus pahami baik-baik sesuatu yang dipromulgasikan itu tentu sudah berakar dalam kehidupan menggereja. Jadi Dogma-dogma itu bukan produk kagetan pada tanggal tersebut dia dicetuskan ke publik ya. Nah, balik lagi ke tema, pada malam hari ini kita akan membicarakan promulgasi yang terjadi pada tanggal 1 November 1950 oleh Paus Pius ke-12 mengenai Bunda Maria Bunda Allah Sang Perawan Abadi di Kandung Tanpa Noda. Dan yang khusus dibahas malam hari ini adalah dan diangkat ke surga. Jadi ini kita udah lengkap ya dengan membahas dogma Maria, Bunda Maria diangkat ke surga pada malam hari ini. Kita juga mengakhiri perjalanan rohani kita di bulan Maria ini dengan kelengkapan dogma-dogma Bunda Maria. Oke, okay. ensiklik yang menegaskan ulang. Dogma Bunda Maria diangkat ke surga itu namanya Munificentissimus deus. Nah, agak berbeda dengan dogma-dogma yang lainnya. Dogma Bunda Maria diangkat ke surga itu berakar bukan dari kitab suci memang. Tetapi berakar dari praktek hidup jemaat perdana. Nah, dogma ini berasal dari praktek liturgi yang sudah cukup tua dalam gereja Katolik. Nama buku liturginya ini dalam bahasa Latin ya. Paucasio Nativitas for Heaven. Mors Depositio Dormitio Santa Maria. Santa Maria. Nah, mors itu menunjuk tubuh Depositio Memang dia dimakamkan dan dormitio itu menunjuk pada wafatnya Bunda Maria. Nah, catatan dalam buku tersebut menyatakan bahwa perayaan yang biasa kita rayakan tanggal 15 Agustus ini merayakan dua hal. Pertama, berakhirnya hidup Santa Maria di dunia ini dalam kebahagiaan. Yang kedua, tubuh jasmani Santa Maria diangkat ke surga. Oke lanjut. Nah sekarang fakta untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah diungkapkan oleh saudari Yoana di awal ya mengenai wafatnya Bunda Maria. Nah kesaksian ini tentu mengacu pada mereka-mereka yang hidup pada masa gereja perdana. Kenapa harus mengacu pada masa gereja perdana? Kita jangan lupa ya tulisan di kisah para rasul itu. Pada waktu para rasul berkumpul di Senakel itu selalu dihadiri Bunda Maria. Jadi Bunda Maria hidup bersama dengan para rasul. Ini tidak bertentangan juga dengan bagian lain di dalam kitab suci. Di mana Yesus Menitipkan Sang ibunda kepada Rasul Terkasih. Ya. Catatan penting mengenai wafatnya Bunda Maria itu dicatat oleh Santo Juvenal, Uskup Yerusalem. Nah, di mana kita bisa temukan catatan Santo Juvenal ini, itu ada di tulisannya Santo Yohanes Damaskus. Kalau teman-teman mau cari di Google, nama bukunya Orthodoxy of Faith. Itu ada versi PDF-nya bisa di-download. Nah, isi catatannya adalah, Mary died in the presence of all the apostles, but that her tomb, when opened upon the request of Saint Thomas, was found empty, where from the apostles concluded that the body was taken up to the heaven. Terjemahan dari teks ini, Santa, uh, Santa Perawan Maria wafat di hadapan para rasul. Tetapi makamnya ketika dibuka ketika diminta oleh Santo Thomas, ini Thomas Rasul maksudnya ya, Santo Thomas Rasul, kubur itu kosong. Nah, dari peristiwa ini para rasul sendiri menyimpulkan bahwa tubuh Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, kesaksian Santo Juvenal ini itu dihadirkan pada konsili Kalcedon tahun 451. Karena pada masa itu Kaisar Marcian meminta kepada para paus, para uskup dan para paus dan paus, maaf tidak pakai kata para paus ya. Para uskup dan paus untuk uh, membawa jenazah Bunda Maria untuk dimakamkan secara lebih layak. Kemudian dihadirkanlah catatan ini, catatan Santo Juvenal ini. Jadi Santo Juvenal memberikan kesaksian demikian di hadapan Kaisar Marsian, Marsianus pada Konsili Kalsedon. Memperhatikan kesaksian para rasul ini, kita dapat memahami bahwa dua dogma Bunda Maria jelas terkait satu sama lain. Kenapa saya uh, dikatakan dua dogma Bunda Maria terkait satu sama lain? Kita harus ingat dulu dogma Mari, Bunda Maria dikandung tanpa noda. Nah, Konsekuensi logis bahwa Bunda Maria sudah dikuduskan sejak dalam kandungan Santa Ana. Kemudian dalam masa hidupnya Bunda Maria tetap kudus. Nah inilah dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Oke lanjut. Nah ini biar teman-teman bisa melihat hubungan antara kedua dogma ini ya. Jadi dogma di kandung tanpa noda itu kan berbicara mengenai Bunda Maria itu sudah kudus dalam kandungan Santa Ana. Kemudian Santa Maria kan menjalani kehidupan sebagai manusia juga. Nah. Kemudian pada saat, sesaat setelah wafatnya, Bunda Maria itu diangkat ke surga. Jadi, peristiwa wafatnya Bunda Maria ini menunjuk pada kodrat kemanusiaan Bunda Maria. Bukan menunjuk pada efek dari dosa. Ini yang kadang kalangan baik katolik maupun yang non-katolik melupakannya. Karena selalu dianggap seseorang yang wafat itu karena dia berdosa tidak. Kalau dalam konsep gereja Katolik kematian itu pertama-tama menunjuk pada kodrat kemanusiaan manusia. Jadi misalkan Katsu suatu saat EO meninggal, nah itu kodrat kemanusiaan Katsu pertama-tama. Kedua bahwa nanti Katsu masih orang berdosa ya itu Memang pasti karena Katsu tidak sekudus Bunda Maria gitu. Tapi kalau dalam peristiwa Bunda Maria kita harus ingat dia sejak awal sudah kudus. Jadi sampai pada saatnya dia wafat pun dia tetap kudus. Nah oke okay, lanjut lagi dulu ya. Uh, nanti kita buka sesi diskusinya nanti aja ya mungkin saudari Yohana ya. Iya betul sekali. Oke okay, ya. Nah, lalu apa kesaksian dari teks kitab suci ini mengenai wafatnya orang-orang kudus? Secara umum dulu, wafatnya orang kudus. Kita belum masuk ke dalam pribadi Santa Perawan Maria dalam hal ini. Nah, ini ada teks dari Ibrani 11, ayat 5. Saya mungkin boleh minta tolong Yohana yang baca teksnya. Baik.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 Halo, Katsu? Katsu? Uh, iya, iya, sorry, sorry, sorry. Uh, sinyalku yang skismatik. <laughs> Jadi aku dengar kamu agak putus-putus. Ya, silakan teks yang kedua lanjut. Baik, Kitab 2 Raja-Raja Bab 12 ayat 11. Begini bunyinya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai oke kemudian teks yang ketiga menunjuk pada teks dari Injil silakan Joana. baik kitab Matius bab 27 ayat 52-53 begini bunyinya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 itu Allah sendiri sudah menyatakan adanya mujizat orang yang diangkat ke surga gitu. Dalam pribadi Henok dan Elia memang tidak ada saksi sejarah yang bisa membuktikan dia terangkat jiwa dan raganya ya, maka gereja Katolik tidak pernah secara eksplisit menyatakan kedua tokoh ini Baik Elia maupun Henokh terangkat raganya juga, tetapi kesaksian di dalam Injil kita ingat dalam peristiwa transfigurasi di mana Yesus naik ke Gunung Tabor bersama dengan tiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu Elia hadir di hadapan Yesus, dan ini membuktikan bahwa yang ditulis oleh Kitab Raja-raja, dua raja raja tadi. Itu tidak salah. Sejalan dengan peristiwa yang dialami dan dicatat dalam Injil, dialami Yesus dan dicatat dalam Injil, itu kita ingat ya. Peristiwa transfigurasi, kalau teman-teman mau Google tulisnya begitu aja: peristiwa transfigurasi itu nanti keluar. Peristiwa Yesus berdiskusi bersama Musa dan Elia, itu ada di Injil Matius. Oke. Nah, penegasan lainnya diberikan oleh Santo Yohanes Rasul sendiri. Kita ingat bahwa Rasul inilah yang dipercayakan oleh Yesus untuk merawat ibunda terkasihnya. Nah, penegasannya itu diberikan lewat vision, lewat pandangan uh, penampakan secara ilahi. Ini tercatat dalam kitab wahyu. Nah. Ini saya bacakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Cukup dua ayat ini, yang katsu mau tekankan itu sebenarnya sudah ada di ayat pertama. Kalimatnya berbunyi demikian: "Dengan bulan di bawah kakinya, kita perhatikan ya, dengan bulan di bawah kakinya." Berarti, kalau dikatakan "dengan bulan di bawah kakinya", bulan itu berada di ses, uh, di bawah sesuatu hal fisik dalam hal ini kaki Bunda Maria. Kemudian di atas ke... dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di sini kita pakai analogi sedikit gitu ya. Kalau dikatakan bahwa saya memberikan mahkota ke kamu Yohana, tentunya kamu harus ada bentuk fisiknya dong baru saya bisa letakkan ini mahkota di kepalanya Yohana kan? Betul. Nah, begitu analoginya, biar gampang dipahami. Oke, Nah, lanjut. Inilah kesaksian juga dari para Bapak Gereja mengenai dogma ini. Yang pertama dari Santo Gregory of Tours, yang hidup di tahun 590-an. Kesaksiannya begini. The apostles took up her body on a bear and placed it in the tomb, and they guarded it expecting the lord to come and behold again the lord stood by them and the holy body having been received he commanded that it be taken in a cloud into paradise where now rejoined to the soul she rejoices with the lord's chosen ones yang dimaksud teks ini para rasul mengambil tubuh Bunda Maria dan meletakkannya di dalam sebuah makam. Ini kita ingat baik-baik, ini gambaran yang sama persis yang terjadi pada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri ya. Kita perhatikan baik-baik, ini kejadian yang sama persis. Jadi Bunda Maria juga dimakamkan, dibawa ke makam. And they guarded it. Dan para rasul menjaganya, menjaga ini di luar, menjaga di luar makam itu gitu Dalam menjaga jenazah Bunda Maria, mereka mengharapkan Tuhan sendiri datang. Dan akhirnya Tuhan datang. Dan tubuh yang suci itu diperintahkannya untuk dibawa naik ke surga. Nah, ini penegasan dari Santo Gregory of Tours. gitu Jadi... Kenapa kesaksian-kesaksian iman orang-orang uh, awal pada masa gereja-gereja awal itu sangat penting? Karena mereka ini umumnya hidupnya juga masih jauh lebih murni dari kita sekarang ini ya. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Zaman dulu belum ada yang kayak zaman kita nih sekarang handphone belum ada. Kemudian belum ada lagi mall. Kemudian belum ada lagi diskotik. Jadi pola pikir mereka itu tidak terlalu duniawi memang. Mereka lebih sibuk menggali hal-hal rohani, membaca dan merenungkan kitab suci. Begitu. Jadi banyak sekali di antara mereka di masa-masa gereja awal itu memang mempunyai karunia visien. Dan karunia visien ini bisa menjadi sah kalau disahkan oleh tahta apostolik. ya. Ini saya tekankan baik-baik juga. Jadi penampakan-penampakan contohnya kayak tadi Rasul Yohanes itu kita bisa pergunakan itu kan karena keputusan dari penerus-penerusnya Petrus langsung. Linus, Kletus, Clemens, gitu contohnya. Oke. Okay. Yang kemudian menulis juga itu Santo Epiphanius of Salamis yang hidup dari tahun 315 sampai dengan 403 like the bodies of the saints however she has been held in honor for her character and understanding and if I should say anything more in her praise she is like a liar, who was virgin from his mother's womb always remained so and was taken up and has not seen death. Jadi kalau dalam tulisan ini Santo Epifanius of Salamis melihat pribadi Santa Perawan Maria ini sebagai, ini secara tipologis berhubungan dengan Elia, Eli, Santa Elisa itu ada di perjanjian lama, itu muridnya Nabi Elia. Emang namanya agak mirip ya, jadi cuman beda satu huruf S, tapi harap diperhatikan. Yang ditunjuk oleh Santo Epifanius itu Elisa. Murid dari Elia. Nah, Jadi Santa Elisa dalam perjanjian lama juga menjadi tipologi di mana dia itu uh, murni sejak di dalam kandungan ibunya dan sampai akhir hayat pun demikian. Maka Bunda Maria pun sama. Kudus sejak di dalam kandungan, kudus selama hidup dan akhirnya diangkat ke surga dengan raganya. Bahkan kalau menurut Epiphanius, dia tidak mengalami wafat manusiawi. And has not seen that. Oke. Okay. Yang ketiga adalah Santo Quod Quote, quote Fulteus. Yang hidup tahun 430. The woman signifies Mary, who being spotless brought forth our spotless Head. Who herself also showed forth in herself a figure of holy church. So that as she in bringing forth a son remain a virgin. So the church also should during the whole time be bringing forth his members. And yet not lose her virgin state. Ini kalau yang teks ini. Bunda Maria itu menjadi gambaran awal dari gereja kita pada masa sekarang ini begitu dan sebagaimana bunda maria tidak bercacat cela gereja pun harusnya tidak bercacat cela dan selalu membawa para anggotanya sebagaimana bunda maria dulu juga mengandung sang sabda Yesus Kristus Tuhan kita jadi kita lihat ya, kalau gereja yang mengajar itu, perjanjian lama dipenuhi perjanjian baru, apa yang terjadi di perjanjian baru nantipun tetap konsisten di masa para bapak-bapak gereja. Dan itu yang nanti dipertahankan sampai tahun 2022 ini dan kita akan lihat. Oke, okay. Ini kita masuk ke penegasan di ensikliknya itu. Based on the sacred writings which is thoroughly rooted in the minds of the faithful which has been approved in ecclesiastical worship from the most remote times which is completely in harmony with the other revealed truths and which has been expounded and explained magnificently in the work the science and the wisdom of the theologians. Jadi berdasarkan kitab suci yang sudah sangat mengakar dalam pemikiran para orang beriman dan dipraktekkan dalam praktek liturgi. Di sini saya terjemahkan Ecclesiastical worship dari masa yang sangat tua, from the most remote times, yang sungguh-sungguh selaras dengan kebenaran-kebenaran ilahi lainnya. Dan yang dijelaskan secara hebat oleh para, teologian, para teolog dalam kerja, dalam pendapat mereka, dan dalam kebijaksanaan mereka. Jadi dogma ini, makanya saya bilang dogma yang salah melengkapi, karena ini adalah tiga dogma yang kita sudah dengar sebelumnya, itu kegenapan terakhirnya adalah ini. Kita sudah dengar gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Kita juga sudah menyadari bahwa Bunda Maria kudus sejak dalam kandungan. Dan Bunda Maria adalah perawan abadi di mana dia menjaga kekudusan selama hidup dia di dunia. Maka ini yang terakhir, dia pun mendapatkan penghormatan melalui anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Oke. Okay. Nah ini penegasan dalam konsili Vatikan II di Lumen Gentium nomor 59. Kita lihat Maria juga dengan doa-doanya memohon Kurnia Roh. Yang pada saat warta gembira dulu sudah menaunginya. Akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segara cemar dosa asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya tuan di atas segala tuan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Oke. Okay. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung Katsu. Jangan lupa memberikan dukungan dalam bentuk subscribe, like dan mengaktifkan notifikasi kalian. Nah, ini untuk pelengkap aja hari ini gereja secara resmi memperingati Santo Agustinus dari Canterbury. Itu peringatan 26 Mei. Oke, okay. mungkin sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Sebentar nih saya turunin dulu. Uh, ini udah banyak yang datang nih. Mungkin disapa dulu nih, Yowana. Saya baru balik dari oh. slide. Halo, sahabat-sahabat Katsu. Kayaknya udah pada sabarannya kalau mau nanya-nanya apakah betul gitu kenapa bisa apakah itu juga sebagai cara untuk e, menyaingi atau bagaimana gitu pasti ada pikiran-pikiran liar seperti itu di luar sana mengenai Maria yang naik ke surga gitu ya. mm -hmm. ya. halo shalom Otono Kuni. ini orang Jepang nih kayaknya ya, ya. Halo kakak nokun No, Kuni. no Kuni itu apa ya? Oto nggak tahu, itu kan? Iya kan? ya, boleh tanya, boleh tanya. Justru menarik ini namanya. Iya. <laughs> Halo Shalom, oto, otosan? <laughs> ya nggak apa-apa. Mungkin otosan masih malu-malu. Malu-malu kucing ya? Iya. Kalau kata kalau kata Sanatwais itu, shy, shy, Tuh. Iya. Jadi idol kayak saya. Ada lagi nggak hmm. nih teman-teman mau nanya atau masih penasaran nih mengenai Bunda Maria itu naik ke surga gitu. Nanti iya. pertanyaannya begini juga mirip kayak sebelah. Oh jadi anaknya gitu yang naikin Bunda Maria ke langit gitu. Itu gimana tuh kasus kalau ada pertanyaan seperti itu? Ya pasti tentunya pasti. Melalui peran Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Maria mendapat kehormatan ini. Pasti, kalau itu ya, itu secara logis sudah pasti demikian. Karena gereja ya selalu mengajarkan, bahkan dalam dogma-dogma yang lain, itu kita tidak pernah melepaskan diri dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ya, gelar Bunda Allah diberikan kepada Bunda Maria karena gereja mengimani bahwa Bunda Maria sungguh-sungguh mengandung, membesarkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai ibu. Dan di dalam pribadi Yesus ini kan ada dua kodrat kemanusiaan. Eh, ada dua kodrat, kodrat ke kealahan dan kodrat kemanusiaan. Nah, makanya dia menerima gelar Bunda Allah itu karena ini, karena kodrat kealahan Yesus. Nah, tuh itu contoh satu. Yang kedua, Bunda Maria dikandung tanpa noda juga terkait dengan Tuhan kita Yesus Kristus, jangan salah. Kita sadar bahwa Sang Sabda ini kan kudus, dia mau menjalani penjelmaan menjadi manusia, maka ketika dia turun ke dalam kandungan seorang wanita, tidak mungkin hadir dalam kandungan seorang wanita yang berdosa. Maka dari itu, Wanita yang dipilih ini sejak dalam kandungan ibunya dikuduskan terlebih dahulu oleh Allah. Jadi semua selalu terkait dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Gelar-gelar yang diberikan dan yang sudah kita dalami dalam dogma-dogma Bunda Maria. Itu adalah hasil karya penebusan Yesus Kristus. Tetapi, ini yang penting. Tetapi dalam Pribadi Bunda Maria, ada hal-hal yang diberikan me melalui otoritas atau Allah sendiri. Contohnya, Allah memberikan yang terlebih dahulu. Tadi untuk dogma dikandung tanpa noda. Ini hak Allah. Ini bagian Allah. Dan kita sebagai orang beriman hanya dapat menanggapinya dengan ketaatan iman. Karena ini hak Allah. Allah mau memberikan pengudusan ini kapan, itu hak Allah. Jangan lupa kita juga bisa menganalogikan pada saat Yesus disalib, apa yang dia sampaikan kepada Santo Dismas. Kita tahu Santo Dismas itu kan sampai dihukum uh, dihukum salib juga, berarti dia seorang pendosa berat kalau kita bicara dalam konteks kehidupan duniawi ya tentunya. Pasti iya. dia melakukan kejahatannya hebat gitulah, lah. sekali kejahatannya. Sampai dia harus disalibkan Ya kan? Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Dengan kuasa penuh yang diberikan sang Allah. Bapak, dia berkata. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ini menegaskan ada hal yang merupakan hak prerogatif Allah. Yang tidak bisa dibantah oleh kita manusia. Jadi terkadang otak kritis kita itu sudah melewati batas ini, maksud saya Yona. Kita beriman, oke okay, kita kritis, oke okay, kita kritis, kita bertanya ini. Tapi kita harus tahu batas Yona, kalau sesuatu yang sudah menjadi hak Allah, kenapa kita bantah lagi? Kita sedangkan kita sendiri percaya dia Allah. Ini yang terkadang dalam konteks orang-orang yang tidak taat magisterium, hal ini terjadi. Begitu, dan ketika kita terjebak dalam ketidaktaatan itu, ya, implikasinya buruk. Gitu, oke. Betul, ini so. Ada saudara kita lagi, wah, ada ini. Pak Deki. Ya, nih, tadi katanya lagi nonton webinar nih. Aduh, bener ini, bener ini. Gak, ini gak apa -apa. enggak benar ini, nggak benar ini. Ini diserupakan, kah Diserupakan ini kayak gimana pemanis. Coba, coba, coba, saya patah diserupakan ini. Coba buka micnya. Enggak, ya. jangan. Mungkin lagi dengar. Enggak enak dia. oh gitu. nah, Jadi pes, uh, salah satu hal yang paling penting bagi kita awam juga melalui dogma Bunda Maria diangkat ke surga ini adalah kita harus ingat bahwa iman kita itu terangkum dalam satu kata. Tapi katanya bahasa latin, nanti saya jabarkan. Sensus fidelium. Itulah iman katolik. Iman yang sudah berak mengakar dari masa para rasul sampai dengan tahun 2022 ini. Jadi iman yang kita hayati ini adalah hasil kesepakatan. Yang diteruskan turun temurun. Kesepakatan itu pertama terbentuk di mana? Itulah gereja perdana. Gitu kalau ditanya hmm. sama saya. Ya, gitu dulu. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi. Selamat, selamat malam, Katsu dan juga Iasnya yes, loh. dan Saudara Oto Iya, selamat malam, uh, Pastor ya. Ini PS Pastor kan? Iya. Nanti bagi-bagi loh ilmunya. Oh, oh, PlayStation, playstation. <laughs> bukan pastor ya. Lupa, lupa. Oh iya, PlayStation ini, ini berarti sudah PS5 kah? <laughs> gitu iya. <Yeah. tuh> uh, uh, uh. Jadi, mau yeah. nanggapin apa nih? PSG ya? <tuh> mau nanggapin, atau mau nanya, atau mau apa nih? Berpolemik, kayak kemarin-kemarin ada yang polemik. Oh, <tuh> jangan loh, jangan polemik lah. Aduh, Adi. Udah saya bilang, saya nggak suka polemik. Tadi tadi, ya, ya, tadi ini saya ikuti sedikit. Tadi ini kita membahas tentang apa ini ya? Pentingnya sejarah kah atau apa? Nggak, dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Termasuk itu kan, karena dogma ini, dogma Bunda Maria ini kan agak lain dengan dogma lainnya kan, Bang. Ini kan dia mengakar dari praktek liturgi gereja perdana kan. Dogma ini ditentukan gitu Iya yeah. ya yeah. uh, sebenarnya juga tidak terlalu sulit untuk memahami itu ya karena juga bisa kita cek misalnya di dalam Wahyu 12 itu kan ada kisah tentang perempuan yang uh, bermahkotakan 12 bintang itu yeah. juga adalah gambaran-gambaran uh, tentang Bunda Maria ya uh, Bagaimana kita menegaskannya itu kan kita bisa membaca misalnya bagian eh, ayat 5 itu ya, di situ dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang eh, menggembalakan segala bangsa dengan gada besi kalau dari pernyataan semacam itu, maka tidak ada satupun perempuan yang pernah melahirkan gembala segala bangsa dengan eh, dia menggembalakan dengan gada besi selain Yesus Nah, itu berfungsi untuk orang yang selalu mengatakan mana ayat kitab sucinya Nah, oh, yang menjadi iya. persoalan adalah, kadang-kadang eh, kalau kita tunjukkan semacam itu, misalnya saya pernah ketika masih kuliah itu saya berdebat soal eh, dogma ini. Lalu saya memakai landasan karena orang yang bertanya adalah sholah scripturi maka saya tunjukkan wahyu 12 itu. Lalu dia katakan, itu bukan Bunda Maria. Lalu saya menuju kepada ayat 5, saya bilang kalau bukan Bunda Maria maka siapakah yang melahirkan gembala segala bangsa itu? Siapakah gembala segala bangsa itu? Tolong ceritakan pada saya. Nah mereka uh, multitafsir. ada mereka mengatakan oh yang melahirkan gembala segala bangsa itu berbicara soal suku Israel dan gembala segala bangsa itu lahirnya dari Israel. Jelas-jelas ya, memang Bunda Maria itu dari suku Israel, memang dia melahirkan gembala segala bangsa. Tapi demi mereka untuk menolak hal itu, mereka memelintir kemana-mana, lari kemana-mana. Nah ini adalah untuk kaum uh, skriptura. Uh, mereka tidak, tidak konsisten dengan uh, skripturanya, uh, tapi mereka mencoba memutarbalikan isi yang nyata-nyata kelihatan. Mau dia ngomong di situ, oh yang dimaksud itu suku Israel, yaitu itu... Itu kan jelas, yang melahirkan gembala segala bangsa ya memang dari suku Israel, yaitu Bunda Maria, itu kan jelas. Nah, kemudian itu dua 12 suku Israel dan lain-lain, mereka pokoknya cari macam-macam. Tapi kan kalau kita merujuk kepada tulisan-tulisan e, para bapak gereja, misalnya e, Santo Hieronimus, misalnya e, Polikarpus, atau beberapa bapak gereja seperti Tertulianus, itu kan mereka menceritakan tentang sosok, seorang perempuan yang memang yang dimaksud adalah seorang Bunda Maria. Eh, mengapa diceritakan sedemikian rupa di Wahyu 12 itu? Itu kan menceritakan flashback, flashback kejadian ketika bagaimana Bunda Maria melahirkan Yesus. Kan dikatakan di situ dia eh, apa namanya membawa lari anak itu dari hadapan eh, apa namanya musuh dari hadapan naga lah diceritakan di situ. Dan itu kita, kalau flashback kepada kisah kelahiran Yesus ketika Herodes mau membunuh anak-anak yang baru lahir, karena orang-orang Majus tidak melewati tempat dia, padahal dia sudah berpesan pada mereka, maka dia membunuh anak-anak yang baru lahir itu. Nah, itu kan menceritakan mengenai flashbacknya, apa namanya, bisa kita lihat dari Kitab Wahyu itu, karena Kitab Wahyu itu tidak melulu bercerita tentang yang akan terjadi tapi bercerita tentang yang telah terjadi, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu yang saya dapatkan dari dari belajar kitab suci juga. ya. Jadi kitab wahyu tidak selalu berbicara eh, masa depan, tapi juga berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, bar, bagi kaum solat skriptura, hanya cukup eh, bab eh, 12 itu, wahyu bab 12 itu, untuk memberikan penjelasan itu, ya. Tapi, kalau kita uh, memakai dokumen-dokumen atau uh, bagaimana Santa Brigita, misalnya uh, berjumpa dengan Bunda Maria, ya, ketika dia datang ke Yerusalem. Nah, itu cerita yang ada dalam dokumen-dokumen yang kita punya, kurang lebih ada tiga dokumen. Nah, tapi bagi solat, skriptura cukup, uh, Wahyu pasal. 12 atau Wahyu bab 12 ayat 1-6, itu sudah sangat cukup untuk menjelaskan siapa. Dan mengapa kita meyakini bahwa Bunda Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Tapi harus diartikan begini, teman-teman. Karena kaum skriptura ini seolah-olah memahami kita itu, seolah-olah Bunda Maria itu atas kuasanya sendiri dia bangkit. Atas kuasanya sendiri dia naik ke surga. Enggak. Justru itu berkat jasa Kristus, berkat jasa Kristus, dan juga berkat anugerah Allah karena dia terpilih dari antara semua perempuan. Hmm. Sampai disitu dulu saudara uh, Katsu dan juga Yohana dan juga Oto. Terima kasih. Ya, karena memang banyak juga ya orang menyalahpahami bahwa ketika Bunda Maria naik ke Surga itu mereka menyalahpahaminya bahwa Maria Bunda Maria itu naik sendiri gitu ya kan. Untuk menyamakan, eh, ibar kata menyamakannya dengan kasus Yesus. gitu Padahal kan tidak seperti itu. Berbeda sekali kan. Karena Yesus memiliki dua kodrat, sedangkan Bunda Maria yang memiliki satu kodrat. Yang ini yang mereka eh, salah pahami sebenarnya. Nah, banyak juga yang seperti tadi disinggung, banyak juga yang mengatakan kalau Bunda Maria itu naik ke surga, di mana ayatnya? Nah, nanti kalau misalkan kita bilang, ya ayatnya memang tidak ada secara literlek like tertulis, Bunda Maria naik ke surga diangkat naik ke surga Tetapi, dari menurut para, para Bapak Gereja, begini-begini, mereka akan dengan mengatakan seperti ini, itu kan Bapak Gereja, mana bisa dipercaya? Yang kita percaya adalah Tuhan Yesus, katanya begitu kan. Padahal yang mereka pegang pun itu hasil dari Bapak Gereja semua, para rasul dan Bapak Gereja yang mereka pegang kitab itu. Ya. Kan begitu. Nah, ya, untuk mendapatkan... Bentuk, bentuk ketidakkonsistenan itu, Yohana. Iya. Mm -mm. Karena, e, mungkin saya tanggapi sedikit. Karena kitab suci yang mereka pegang itu kan produknya Bapak Gereja. Alat Tritunggal yang mereka yakini itu produknya Bapak Gereja. Ajaran-ajaran mengenai Kristus kodratnya itu ya ajaran Bapak Gereja, bukan siapa-siapa. Bahkan ya Yohana yang yang menyedihkan itu, mereka sering memutilasi ajaran Bapak Gereja demi uh, doktrin baru yang mereka buat. Itu sangat menyedihkan menurutku. Uh, jadi uh, ada beberapa yang uh, mengaku misalnya ya, mereka mengikuti Agustinus, Thomas Aquinas, uh, masih banyak lagi tapi mereka hanya memotong yang mereka mau aja, yang lain dibuang. Maka sebenarnya pernyataan yang mengatakan, ah itu kan ajaran Bapak Gereja, mereka sendiri melakukannya, tapi mereka mutilasi. Ah itulah demi untuk mencapai keinginan mereka sendiri, bukan bukan mengakui secara keseluruhan. Misalnya gini, Thomas Aquinas misalnya ya, dalam bukunya Theologia, itu kan menjelaskan beberapa pokok-pokok iman, tapi mereka hanya ambil, bisa dikatakan ya ibarat satu buku hanya mereka ambil satu lembar bayangkan itu satu buku satu lembar doang yang diambil lalu satu lembar itu dikembangkan lagi menjadi berbeda dengan isi seluruh buku nah, itu menyedihkan sekali nah, jadi sebenarnya pernyataan-pernyataan semacam itu itu bentuk kemunafikan menurut saya sih dan juga ketidakkonsistenan pernyataan-pernyataan yang eh, hanya dimiliki oleh seorang bunglon kira-kira begitu Oke okay. kalau saya menanggapi agar lebih lengkap permasalahan ayat ini saya kasih ayat lainnya malah memang ayat yang tadi bab 12 Wahyu 12 itu sudah cukup sebenarnya cuman ini saya angkatkan satu ayat yang tepat di atas Wahyu 12 yaitu Wahyu bab 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Kenapa dari awal penjelasan materi ini saya tekankan yang namanya tipologi. Karena untuk memahami tabut perjanjian dalam kitab wahyu, Bab 11 ayat 19 di perjanjian lama tabut perjanjiannya kotak yang berisi mana kemudian ada juga tongkat. Ada tiga elemen saya lupa persisnya sebentar saya bisa carikan, saya hadirkan. Tapi kita balik lagi ke tipologi tabut perjanjiannya dulu untuk menegaskan ayat ini. Ayat Wahyu 11 ayat 19. Perjanjian lama tabut perjanjiannya adalah kotak. Yang berisi tiga barang tadi diletakkan di bait suci Allah perjanjian lama. Di perjanjian baru tabut perjanjian itu mengacu pada. Yona pasti sudah tahu kan jawabannya siapa? Ya bunda nah. mari. Nah di wahyu 11, bab 11 ayat 19 ini menunjuk bait suci di atas sana di surga tabut perjanjiannya siapa sudah terjawab saya rasakan tidak ya. perlu saya sebut lagi namanya kan betul nah, ini tetapi kan pemahaman... begini mm -mm. ya tetapi kan dulu. begini kasus. kebanyakan dari teman-teman kita yang non-katolik itu eh, selalu berangkatan bahwa harus ada tertulis secara literlek ya baik dari sebelah man dari sebelah timur dan sebelah barat dari timur <laughs> dan barat ya iya okay. dan sebelah selatan okay. ya kan uh -huh. Uh -huh. itu uh, pasti akan mempertanyakan tidak ada secara literlek tertulis bahwa Bunda Maria itu diangkat naik ke surga banyak sekali yang seperti itu pasti dalam pikiran liarnya kan tetapi Uh, jika kita menjelaskan dari Bapak gereja pasti pertanyaannya akan muncul lagi nih secara liar Bapak gereja kok dipercaya Bapak gereja kan bikin gini-gini kita akan harusnya percaya pada sumber primer yaitu Yesus Kristus bukan sumber sekunder katanya gitu kan Aha baiklah nah. kalau memang mau main ayat-ayatan nih ya bukalah Injil Yohanes bab 21 ayat 25 Itulah kenapa kesaksian hidup para rasul itu sangat penting. Karena di Injil Yohanes bab 21 ayat 25 pun dikatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itulah yang mereka wartakan yang enggak cukup ditulis. Maka kita harus itu. berpatokan juga sama ajaran mereka. Kita tidak boleh lepas dari ajaran para rasul. Ini Injil Yohanes katakan sendiri. Betul, Jadi masih banyak peristiwa yang tidak dapat kita pahami memang. Nah maka itu kita perlu kesaksian iman mereka yang pernah hidup sama Yesus kan. Nah, tadi kan buktinya hmm. sudah saya berikan di awal bahwa untuk perayaan liturgi pesta hmm, di diangkat ke surga ini, itu kalau kita mengacu pada tadi tulisan itu, itu tulisan di abad kedua. Nih, saya angkat tulang. yang dicatat, eh, uh, udah tampil belum di depan mata, uh, di depan kita semua gitu. Nah ini dia inilah kesaksian langsung dari para rasulnya dalam hal ini yang dicatat oleh Santo Juvenal dan dikutip oleh Santo Yohanes Damaskus. Hmm. Ah, itu kesaksian bahwa kejadian ah, yang terjadi pada kubur Yesus itu terjadi juga pada kubur Bunda Maria bahwa ketika dicek ulang jenazah Bunda Maria itu secara kasat mata mereka lihat itu sudah tidak ada padahal sehari sebelumnya mereka tuh tahu Bunda Maria mengalami wafat kan di sini dikatakan Mary died in the presence of all the apostles. Jadi para rasul tuh memang menyaksikan Bunda Maria tuh wafat. Nah, but that her tomb when opened tetapi ketika kuburnya dibuka, upon the request of Saint Thomas, sesuai permintaan Santo Thomas Rasul, was found empty, ditemukan kosong. Ini kan mengacu dengan peristiwa yang sama persis dalam yang kita peringati beberapa saat yang lalu kan dalam paskah. Dan kalau mengacu pada penjelasan tadi salah satu bapa gereja. Ditegaskan Bunda Maria itu dijemput kok oleh Lord hmm. Gregory of Tours. The apostles took up, took up her body on a bear and place it in a tomb. Jadi di sini kalimat pertama ini para rasul memakamkan Bunda Maria. Ditarok dalam kubur in a tomb and they guarded it. Mereka menjaganya dan mengharapkan Tuhan datang menjemputnya, menjemput Bunda Maria maksudnya. Nah, teruskan ditulis. Kemudian Tuhan hadir di hadapan mereka. The Lord stood by them. Jadi ini mempertegas bahwa diangkatnya Bunda Maria juga ke surga itu adalah karya dari Yesus. Gitu. Ya, itu betul sekali, Katsum. Dan ya, juga ya. kan dalam hal pengkanonan kitab kita juga, dibutuhkannya adalah, adalah data pendukung toh untuk cerita ini benar-benar untuk dijadikan satu di buku yang sangat tebal ini, yang disebut alkitab ini. Itu kan ya. dibutuhkan sumber-sumber lain dari uh, sumber yang utama itu kan. Nah, kalau kita juga merujuk tadi di Lukas 1 itu kan, Lukas itu udah jelas sekali, di mana dia mengumpulkan semua para saksi-saksi hidup dan bukan yang di luar dari saksi hidup, kan begitu? Nah, dan kuharap ya untuk malam ini teman-teman eh, yang bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dan menonton video ini, ya. Kita sama-sama belajarlah ya, bahwa Maria yang diangkat ke surga itu tidak harus secara literlek ada di dalam Alkitab. Karena tidak semua tertulis di dalam Alkitab kita, tetapi dari turun temurun dan dipercaya oleh Bapak Gereja dan para Rasul. Ya, begitu. Dan itu uh, ini terima kasih untuk Paman Korompis ini yang... Juga harus dikitawartakan ke teman-teman kita yang di luar katolik. Saya rasa baik untuk diketahui bahwa kitab suci itu kan tidak yang khususnya untuk yang perjanjian baru tidak jadi uh, secara instan gitu ya Yohana. Itu kan masih uh. dalam proses ditulis di awal-awal gereja perdana itu. Betul. Contohnya surat Paulus itu juga kan ditulis makanya ada permasalahan di kalangan umat Galatia dia kirim surat ke Rasul Paulus. Ini nyelesain iya. masalah A bagaimana Rasul Paulus? Nah, Rasul Paulus tulis jawabannya, tulis suratnya. Nih, Betul. kamu kirimin Yohana bawa ke umat di Galatia. Nih, Oto bawa ke umat di Kolose. Itu kan belum jadi bukunya. Nah, Betul. kenapa kesaksian murid-murid Yesus itu penting? Karena kitabnya belum jadi yang seperti di tahun 2022 kita pegang. Belum. Masih lepas-lepas kalau suratnya Paulus kan Masih satu persatu mungkin Nah itu kan iya. nanti dikumpulin Nah jadilah dan juga surat kan, Rasul Paulus Contoh Dan juga gitu. kan ini juga Dulu tidak ada email ya Apalagi Facebook gitu kan Nah makanya tadi di awal kan saya bilang Kalau para rasul kirim surat tuh masih naiknya ontak kalau enggak jalan kaki Nah emang sekarang tinggal Oh ini naik Malaysia Airline atau SQE Besok saya mau kepatikan Boro-boro kalau zamannya para rasul, mau pindah kota aja seminggu kali. Nih, <SILENCIO> ya enggak? Jangan-jangan <SILENCIO> jangan. Iya. makanya kadang pindah kota kadang aja perbandingan, seminggu, ya? perbandingan yang kalangan non-katolik nih. Kadang enggak, apple to apple gitu. Maksud saya, <SILENCIO> eh, dipikirnya gereja perdana udah ada mobil, udah ada motor, kali gitu ya. Apa-apa bisa dikirim, itu pesawat cepat, gitu. ya. <SILENCIO> Coba kalau makanya, kita bayangkan waktu itu pesawat Garuda Indonesia ada di zaman Konsili ya, di zaman iya. Konsili dan zaman Para Rasul. Wah Sultan bener ya dari turun temurun ya. Ya makanya perbandingannya kadang apa yang sudah ada di zaman modern harus terjadi di masa itu juga kurang pas gitu loh maksudnya konteks sejarahnya masih dilihat dong bahkan mereka tuh baru disebut. Kristen pertama kan nanti di Antioquia, kita ingat di kisah para rasul. Jadi kan itu, mereka itu kan prosesnya, jadi jangan dianggap maksud saya ada tulisan di kisah para rasul, hmm, katakan yang pencurahan roh kudus itu kan di bab dua yang hari raya Pantekosta, nanti di masih di bab yang kurang lebih sama baru turun satu bab, itu sudah disebut Kristen. Tapi jangan dibayangin kayak zaman sekarang itu kejadiannya maksudnya katsu di sini. Mereka itu kalau pindah tempat nggak secepat sekarang. Bisa aja maksudnya katsu, kisah para rasul itu juga kan ditulis proses. Mungkin antar kejadian bisa beda 1-2 bulan. Kita kan tidak tahu, kita tidak hidup pada masa itu. Nah itulah kan makanya penting lagi kesaksian langsung dari mereka-mereka yang hidup. Kalau kita Betul. tidak, analoginya gini deh sekarang agak biar lebih gampang dipahami deh ya Yohana Sekarang kalau kita ada kasus kriminal, gitu itu yang dicari polisi pertama siapa namanya? Saksi. Saksi kan? Nah, sama lah pakai analogi yang sama. Kita belajar iman kekatolikan ini kita juga cari yang pertama saksi. Saksinya siapa? 12 rasul tentu jawaban utama habis dua iya. beras rasul muridnya rasul kan sebenarnya enggak bertentangan oh. dengan logika akal sehat sih kalau kita bicara seperti ini iya gitu. yang bertentangan dan logika akal sehat itu adalah sesuatu yang diyakini tanpa harus pakai saksi itu nah. tuh yang sampai sekarang booming gitu kan happening gitu <laughs> happening booming banyak lagi iya. terusnya ya kan itu kalau iya. zaman sekarang itu kayak viral banget itu jadi artis TikToker satu instagram kali ya. <laughs> ya makanya gitu. Tanpa makanya. saksi gitu kan diangkat sebagai jabat dengan jabatan yang tinggi tanpa ada saksi. Kalau kita udah iya. jelas kita ada saksinya. Ah. Jadi kekredibilitas dan validasi e, data kita itu benar-benar bisa dikatakan sah ya dalam e, dalam pandangan hukum. Iya. Bahwa, cara akal awam ya kan iya dan itu tidak bertentangan dengan logika akal sehat saya rasakan kalau saya bicara seperti tadi betul dalam kasus kriminal kita mempelajari sebuah peristiwa saja yang kita cari saksi kok gitu kenapa ketika belajar iman justru kita tidak cari saksinya tapi cari hal yang bertentangan dengan sang saksi kan aneh makanya saya bilang mm -mm, betul sekali Nih ada lagi kah tanggapan teman-teman mungkin mau masuk ini di room untuk oh, ya, euh, bertanya atau apa nih teman-teman ini Oke. Kak Otto otosan otosan no kuni kun bawa otosan kun bawa otosan begitu nyapanya <Sen>. <cukupan> ya yeah, kamu Malah otosannya kayak begitu. Hah? Iya, otosannya nggak mau ngomong nih. Iya, nggak apa-apa. Mungkin dia ada kendala di hal lain. Kita lihat-lihat sebentar ya. Nah. Ya, mungkin ada teman-teman juga mau ikut nimbrung sama kita nih. Diskusi. Iya kecil kecilan. Kalau gitu. nggak ada ya nggak apa-apa. Eh, ada. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya tentang tema ini. Kalau ya. nggak ada, ya kita nanti akhiri nih teman-teman. Berarti kita akhiri iya. hari ini juga ya. Oh ini tunggu, ada si Kevin. Halo, selamat malam. biasa dia nanya-nanya nih kalau si Kevin. Ada pertanyaan nggak saudara aku, Kevin Joseph? Shalom juga. Gimana nih kabarnya Kevin? Biasanya dia nanya sesuai tema kok Yona. Mungkin dia baru hadir nih, dia baru ketik. Ini si Kevin Joseph nih. Hmm. Oh, ada Pak Ivan juga. Selamat malam, Pak Ivan, Pak Derek Gusti. Tetsune, Nih, ini juga. Tetsune biasanya nanya-nanya, kok -nanya. oh, ini cukup kritis. Tetsune biasanya, tapi biasanya dia sesudah live. Nanti dia kirim komen gitu, Yona. Kalau yang ini, ah, begitu. Kalau tidak ada, tidak apa. Tidak usah dipaksakan kalau memang tidak ada pertanyaan gitu. Ya, kalau enggak ada, kita akhiri aja, kali ya. Katsu, iya ya. gitu. Iya, kita tutup dengan doa. Ya, silahkan. Katsu, oh, kalau oh, tunggu ini ada new comment. Om, katsu mau nanya, jangan dulu. Ento, dia mau nanya nanti. Sabar, tuh sini nih. Ini si Kevin Joseph bilang, "Ya, silahkan Kevin Joseph." Iya, mau nanya apa, saudaraku? Begitu, jangan dulu. "An, eh. iya, iya, kamu ditungguin." "Sabar, sabar," Kevin ah. Yesus kan pernah bilang, "gak ada satupun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga." Ayo, tadi sudah saya jelaskan, saudara. Perhatikan aja sabdanya. Sabda Yesus itu kan tidak ada satupun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Dia ini Mengacu pada dirinya Elia dan Henok Untuk saudara Kevin Ini peristiwa Yang terjadi Dalam perjanjian lama Begitu ya. Mungkin maksud Kevin tuh begini Katsu mm -hmm. Kalau Yesus mengatakan gak ada satupun Yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga Terus kenapa Elia dan Henok uh, naik ke surga gitu. Nah pertanyaannya ini kan lebih tepatnya begini, kalau Elia dan Henokh itu pernah naik ke surga berarti bukan hanya Yesus doang dong yang bisa naik ke surga. Gitu. Sebentar, kalau gitu saya cari ayat-ayatnya dulu, saya cari ayatnya dulu. Sebentar ya Iwana. Oke. Okay. perbedaannya itu dibaca saya, seluruh ya? dibaca seluruhnya itu ininya eh, apa namanya perikopnya. Ya, itu makanya itu kan saya mau cari dulu. Yesus berbicara sebagai bicarakan. firman Allah di situ ya. bukan da, bukan dalam arti dalam arti tidak ada yang pernah naik ke surga dalam arti dia menolak Henokh dan Elia naik ke surga bukan itu maksudnya tapi itu menyatakan dirinya sebagai firman Allah yang sudah ada sejak sebelum adanya zaman dan waktu dan yang turun ke dunia jadi itu berbicara mengenai masa dimana tidak ada waktu, tidak ada zaman, tidak ada seluruh isi dunia ini dia sudah ada. Itu itu sebenarnya yang yang dimaksud, yaitu yang saya pelajari dari tafsir Injil Yohanes. Tetapi yeah. kalau uh, Saudaraku Kevin Joseph itu hanya membaca satu ayat, wah itu keliru. Itu pasti akan keliru. Makanya di dalam teka Katolik kawan, kita baca itu ada beberapa teknik membaca. Salah satunya adalah sandwich, ah, saya sering beritahu di channel saya Tekniknya sandwich, uh, teknik sandwich itu adalah Membaca perikop sebelumnya, lalu kita baca perikop yang kita mau lihat apa maksudnya Lalu kita baca perikop yang terakhir, uh, uh, di bawah dari uh, perikop yang kita baca itu Maka di situ tidak berbicara Yesus menolak bahwa Henokh dan Ilya diangkat ke surga, enggak itu berbicara uh, tentang Yesus sebagai uh, telah ada sebelum adanya waktu dan adanya dunia, itu bisa uh, membicarakan mengenai bagaimana dia uh, memiliki kemuliaan sebelum adanya waktu, sebelum segala sesuatu diciptakan dalam Yohanes uh, 17 ayat 3, 4, 5 itu uh, ya, Kristus berbicara mengenai itu. Saya kira itu saja dulu dari saya, mungkin Katsu menambahkan. iya. Jadi memang yang sudah dijelaskan itu benar. Terus yang harus uh, saudara Kevin Joseph perhatikan juga. Di sini, uh, di perikop itu, Tuhan Yesus itu kan berbicara bukan mengenai... Uh, Substansi utamanya dia tidak berbicara tentang bisa tidaknya orang naik ke surga atau tidak. Begitu satu. Tapi dia menekankan bahwa dirinya itu adalah anak manusia. Dia itu penjelmaan sabda. Maka orang harus mau mendengar perkataan sang sabda yang menjelma ini. Itu kalau kita lihat keseluruhan konteks dari kitab. Ini dari Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 24. Gitu. Nanti kita menjadi lebih jelas konteks kenapa tuh Tuhan berbicara seperti ini. Itu di ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang.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 Konteks perikop ini, kalau kita baca sampai habis, itu kan penekanannya di sini agar orang-orang itu percaya kepada Yesus, sang Anak Manusia, sang Sabda yang menjelma. Seperti tadi sudah dijelaskan, lebih lanjut dengan panjang lebar oleh Abang kita, Gea. Jadi, makanya kalau membaca kitab suci, saya selalu ulang-ulang dibaca secara konteks, jangan dicomot, dilepas gitu. Dan lebih lanjut bangkit dan naik ke surga itu menunjukkan dia itu sungguh-sungguh firman Allah. Gitu. Nah, terus ditambahkan juga oleh Paman Korompis secara tinjauan kata-kata. Terima kasih Paman Korompis. Kalau dikatakan diangkat itu berarti ada orang yang mengangkat bukan dengan kemampuan sendiri. Tapi kalau Yesus berbicara naik dan turun, itu mengacu pada kemampuan dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Karena dirinya adalah Allah. Begitu. Betul Saudara sekali. Kau ingat juga bukan, Katsu, mengenai bahwa seluruh kuasa itu diberikan kepada Yesus? Iya kepadaku telah diberikan. Itu ada di Injil Matius kan? Iya. Matius 28 Jadi, ya. Ya, itu ya. penegasan jadi mengenai jadi mengenai Elia dan Henokh itu tidak bisa disangkut pautkan dengan Yesus ya tetapi ya. tipologi bahwa uh, anak manusia akan bangkit itu dan hmm. naik ke sorga hmm. dan kuasanya sendiri ya yang diberikan oleh ya. Bapak itu sudah ya. menandakan perbedaan dia dengan Elia dan Henokh, gitu Kevin Oh iya memang begitu. Makanya tadi judul saya Dogma Bunda Maria diangkat, brother. Makanya tadi kan saya tekankan ulang. Oh mungkin karena brother Kevin baru datang ya. Memang jadi diangkat brother Kevin. Tadi saya udah kasih bahkan ada penjelasan dari nah ini juga udah ditegaskan Paman Korompis gitu. Ya, memang diangkat, bukan naik dia, diangkat. Oke, brother Kevin, ada lagi yang mau ditanya? Mantap nih. Brother Kevin kalau nanya kalem gini saya suka nih. Gitu Yohana, sesuai tema lagi. Mungkin saya bisa tambah juga, dekat Kasu. Silakan silakan. Ya, itu kan eh, apa namanya? Pentingnya kita mem mempelajari kitab suci dalam konteks gereja Katolik ya. Karena eh, mohon maaf ini, bukan saya menyinggung yang lain tapi seringkali malah orang Katolik mengikuti cara yang lain dalam menafsirkan kitab suci. Nah itu jadi harus harus uh, dibuang jauh-jauh cara-cara yang comot-comot itu. Uh, terkait dengan tadi pertanyaan itu, itu banyak sekali kok yang menunjukkan hal itu. Jadi di situ tadi sudah dijelaskan, dijelaskan oleh Katsu bahkan mungkin bisa kita membuka misalnya Yohanes 8:42, Yohanes 8:58. Uh, Yohanes uh, 8, oh, yang 42, di situ kan dikatakan, uh, Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa Itu kan uh, berbicara bahwa Elia, yang lain-lain itu kan mereka adalah tubuh jasmani manusia yang biasa. gitu Yesus itu luar biasa. gitu. Dia punya dua kodrat ilahi dan manusia. Nabi-nabi itu hanya punya kodrat satu, ya manusia ya manusia gitu. Gak ada mereka punya kodrat ilahi. Nah, sehingga yang mau dinyatakan di situ bahwa memang dia itu berasal dari Bapak ya keluar dari bapa. Dia Firman Allah itu. Dan dia dia satu-satunya yang ada sebelum adanya ciptaan, sebelum adanya dunia. Kan makanya. Ketika kita baca misalnya Yohanes 17 ayat 3 kan, dalam doa doa ya, doanya sebelum dia mengalami sengsara dan wafat kan, mengatakan di situ, supaya diberikan kembali kemuliaan kepadanya, seperti kemuliaan yang ada padaku sebelum dunia dijadikan. Nah itu, itu, itu yang mau dibicarakan oleh Yesus di situ, bahwa dia memang inkarnasi gitu. Tidak bicara mengenai, apakah Elia dan Henok itu naik surga atau naik naik ke, ke diangkat ke surga atau enggak? Itu pun diangkat ke surga. kita masih mengatakan bahwa surga yang dimaksud bisa jadi bukan langsung masuk surga, bisa Firdaus atau bisa pengertian yang lain, bisa purgatorium atau apa gitu ya. Tapi itu saya tidak bahas lebih jauh gitu ya. Nah, jadi saudaraku Kevin Joseph, memang saya menemukan banyak orang saya juga kasihan ya. Uh, menggunakan metode menafsirkan kitab suci dengan cara comot-comot seperti itu. Nah, ini ini saya beritahu kepada teman-teman di sini yang mengikuti live saat ini, baiklah Anda melupakan cara-cara semacam itu karena itu akan memberikan pemahaman yang akan kontradiksi satu sama lain. Karena ini juga sering digunakan di luar sana untuk ah katanya Yesus satu-satunya yang uh, naik dan turun surga, itu ada Elia dan ada Henokh. Bagaimana itu? Ah, ini kan kalau hanya pakai ayat satu ya semua kontradiksi tapi kalau anda membaca konteksnya apa yang yang dimaksud oleh Yesus di situ itu sangat jelas. Terima kasih Katsu. Terima kasih Bang Gea untuk tambahannya ya. Uh, ini ada pertanyaan juga Bang Katsu gimana dengan yang sering-sering mengaku naik turun surga? Sangat aneh. Uh, uh, ini mengacu, pad, apakah mengacu pada orang zaman modern dulu? Saya tanya. Uh, Pak Martino, kalau mengacu sama yang akhir-akhir ini populer ya tentunya kita sudah tahu jawabannya lah. Itu pasti tidak sesuai dengan kitab suci. Begitu. Itu tidak mungkin lah. Salah satu tanda orang yang menerima karunia rohani yang Begitu besar dari Tuhan tuh pasti orangnya ya. Kita lihat saja pribadi Bunda Maria. Dia menerima rahmat yang begitu besar. Tapi dia juga dalam hidupnya begitu rendah hati. Teladan Bunda Maria apa selalu kita ingat. Kalau kita dengarkan kotbah dari Romo-Romo di Misa. Menyimpan semua dalam semua perkara dalam hatinya. Berdoa. Jadi kalau yang nabi-nabi yang mengaku akhir-akhir mengaku ini ya. Kita bisa bersikap bijaksa sendirilah, maksud saya. Anda bisa iya, menilai begitu. Apalagi yang mengaku pernah naik ke surga yang ketujuh ya. Ketemu Aduh. dengan sungai, sungai Tigris dan sungai Efrat ya kan? Ya itu makanya saya yeah. bilang. Soalnya yeah. memang ya kita bisa lihat dari sejarah maksud saya Yona. Orang-orang yang menerima karunia rohani itu bisa vision. Kan kita bisa lihat. Kayak Pak itu tuh karunianya termasuk Markotop loh, kalau kamu mau tahu. Dia bisa berada di dua lokasi dalam waktu yang sama. Uh, tapi orangnya kalem tuh, rendah hati tuh, gak gembar gembor kan. Pak nggak gak pernah kita lihat kan videonya, saya bisa bilokasi. Gak ada kan video begitu. Nah, nah gitu. ini Jadi, pertanyaan gitu. yang paling baik nih dari Burung Camar. Mm -hmm. Ada penampakan Bunda Maria, apakah Maria tuh turun naik surga. Karena kan kita tahu nah. ya, Santa Brigita hmm. juga um, melihat penampakan Bunda. Nah, kalau masalah penampakan Bunda Maria, dia kan dalam konsep gereja katolik, ini, ini makanya kita bilang kita harus bergeraknya ke depan ya. Dari masa para rasul gerak ke arah ta, dua, tahun 2000, jangan nanti di tengah jalan kita muter balik. Kalau melihat, Arah maju progresif seperti ini. Itu kan Bunda Maria sudah berada di tahap dia berganti ke tubuh kemuliaannya. Dan yang tampak itu. Yang tampak itu adalah roh dari Bunda Maria. Selalu. Bukan jasmani lagi kan. Vision itu pengertian yang vision itu penampakan kan terjadi secara rohani. Itu roh nah tapi berbicara dengan uh, mengenai sesuatu yang rohani begini juga kita masih ingat ya teman-teman kalau dalam gereja katolik misalkan katakan ada penampakan semacam ini itu nanti penyelidikannya bisa puluhan tahun baru dinyatakan penampakan ini sah itu harus ingat ya jadi tidak serta merta kita contoh kita contohkan penampakan yang saya agak ingat di kepala tuh Kisah penampakan soalnya Bunda Maria banyak. Tapi yang saya ingat penampakan Bunda Maria dari Guadalupe. Nah pada waktu penampakan Bunda Maria yang pertama dia tampak kepada orang suku Indian asli ini. Terus dia disuruh membawa kabar ke uskup setempat. Saya lupa nama uskupnya. Teman-teman bisa search. Nah nanti dia ketemuin Bapak Uskup. Nah Bapak Uskupnya juga tanya kamu tolong minta tanda sama Bunda Maria. Bahwa yang menampakkan diri pada kamu itu adalah sungguh-sungguh Bunda Maria. Jadi perhatikan ya. Dalam hal-hal vision kita harus hati sangat hati-hati. Dan nanti dalam konteks Bunda Maria dari Guadalupe. Permintaan paus ini dijawab dengan memberikan uh, banyak sekali bunga mawar. Jadi waktu... Ini orang Indian asli balik ke tempat dia jumpai Bunda Maria pertama kali. Dia ketemu lagi sama perawan suci Bunda Maria. Dia dialog, aduh ini saya nggak dipercaya. Saya malah disuruh minta tanda sama kamu Bunda Maria. Akhirnya Bunda Maria bilang kamu pergi ke belakang bukit ini. Di sana ada bunga-bunga mawar. Kamu bawa semua bunga mawar itu. Nah Orang Indian asli ini. Kumpulin semua bunga mawar yang ada. Balikin ke Bapak Uskup. Ketika hadir di depan Bapak Uskup. Baru Bapak Uskup itu langsung berlutut di depan orang Indian ini. Itu Bunda Maria Asli. Karena pada saat Bapak Uskup meminta hal ini. Pada saat itu adalah musim dingin. Teman-teman tahu ya musim dingin enggak bisa dong ya tanaman tumbuh. Salju kan soalnya ya. Nah itulah tandanya. Nah jadi memang... Kalau ada yang mengaku, ya enggak apa-apa. Laporkan dulu ke Pastor Paroki. Maksud saya di sini. Nanti biar Pastor Paroki lapor lagi ke Bapak Uskup. Bapak Uskup pasti lapor lagi ke Fatikan. Percaya? Kalau gereja katolik pasti kayak begitu. Kita punya SOP yang jelas terhadap hal-hal spiritual semacam ini. Begitu. Itu nanti hmm. akan dipantau langsung dari tahta suci lo, Yohana. Kalau penampakan-penampakan kayak gini. Kan hmm. lagi itu saya sudah pernah ambil contoh yang tahun 2020 ya. Yang penampakan Bunda Maria di Ukraina. Sebelum pecah perang ini. Itu ada penampakan Bunda Maria juga. Kan perintah pertama dari uskup setempat dan tahta suci apa? Coba adakan Misa di tempat itu. Dia tidak menyatakan dia ya atau tidak dulu. Tapi coba rayakan Misa. Karena kita percaya kalau memang itu dari Tuhan kita dari Allah kita yang bertahta dalam kerajaan surga penampakan itu bisa terjadi lagi konsisten kok Allah kita itu dia memahami dari sisi manusia kita pasti memerlukan pernyataan yang lebih memastikan bahwa itu penampakan yang asli tapi tentu dilakukan dengan kerendahan hati dan dalam bimbingan tahta suci ya di sini saya tekankan di bawah bimbingan magisterium bukan kita mencobai Tuhan itu beda konteksnya Yohana Betul sekali. Terus katanya apa tujuan Maria menampakkan diri? Nah kalau tujuan Bunda Maria menampakkan diri itu memang biasa pesannya ada dan beda-beda. Itu saya nggak ingat hmm. semua. Tapi kalau dalam konteksnya Santa Bernadette itu agar orang lebih tekun berdoa rosario. Terus kalau penampakan, ketiga, penampakan Fatima itu kan. Yang saya ingat percis itu pesan ketiganya Santa Maria bahwa Paus Yohanes Paulus kedua akan ditembak. Itu kegenapannya nanti di situ. Jadi lagi itu diberikan gambaran kepada ya. tiga anak gembala ini. ada orang Jadi teman-teman gitu. yang ingin bertanya lagi, eh, mohon sesuai dengan tema ya pada malam hari. Ini mengenai Bunda Maria yang diangkat ke surga. Ya gitu. Ya, hmm. Jadi, pasti ada pesan-pesan spiritual yang ingin disampaikan. Dan kita harus ingat ya, peruntuhnya uh, tembok uh, tembok Berlin itu tidak terlepas dari pesan Bunda Maria agar dunia berdoa lebih tekun berdoa Rosario. Betul. Hmm. Begitu. Apa, ya, apa masih ada teman-teman pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Iya, enggak apa-apa. Saya tidak keberatan. Kalau ditanyakan lagi ya tidak apa. Iya. Ya semoga saudara Kevin Joseph ini juga makin teguh ya Yohana. Kita doakan ya. Dia mulai, apa namanya, mulai banyak tanya kan. Yohana tahu pasti perjalanannya kenapa juga katsu bicara seperti ini ya. Uhum. Gitu kan ya. Ya kita doakan juga ini si Kevin gitu ya. Nah ini juga Mr. George malam hari ini sudah lebih kalem. Aduh terima kasih banget Mr. George. Simbol? Tanya beneran nih. Oh, ini di luar topik, saya tidak akan tanggapi. Ya udah, mungkin kita tutup ya, Yohana ya. Kalau sudah ada, tidak ada pertanyaan, apa Kevin masih mau tanya? Oh. Pakatmen men. mengenai patung itu mungkin kita jawab kalau misalkan di serba-serbi saja ya, soalnya di tema malam hari ini mengenai. Bunda Maria yang diangkat ke sorga. Tapi kalau Katsu mau menjelaskan secara sedikit singkat, silakan Katsu. Ini mah sebenarnya nggak nggak nggak ada terlalu makna mendalam bagaimana ya. Cuman itu meneladani tempat-tempat yang dipilih Bunda Maria sih. Kalau yang masalah Bunda Maria ditempatkan dalam goa itu menghormati penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette. Itu aja. Tidak ada makna teologis yang terlalu dalam. Ya. Tidak ada makna gitu. teologis seperti yang di sebelah ya. Harus di Goa hmm. terus mendapatkan wangsit gitu. Ya, Kalau Katolik tidak seperti itu benar. Maksud ya. saya itu. Bunda ya. Maria kan bisa memilih tempat. Makanya tadi sengaja saya hadirkan contoh lain. Kalau yang di Goa kan Bernadette Subiru. Kalau di Fatima itu di La Padang Belantara. Anak-anak ini lagi main-main uh -huh. kan? Nah, lagi main-main betul. Uh -uh, kalau yang gua ada lupa dia tampak di uh, bukit gitu. Uh -uh. Itu itu mak makanya tadi saya bilang ada yang namanya pre, hak pre, uh, kedaulatan Allah. Tadi sudah dibahasakan dengan lebih baik oleh saudara kita di live chat. Ada hal yang menjadi okay. kedaulatan pihak ilahi untuk memilih gitu. Terima kasih. Betul. Ayat, iya. uh, yang di live sih tolong jangan ribut dari tadi kita adem-adem loh ya tolong biarin aja lah kita nggak usah ikut campur lah itu biarin aja mereka asalkan Pertanyaannya bagus untuk malam ini yaudah. ya udah okay. dan juga kalau untuk mengenai uh, keimanan Katolik bisa setiap hari bukan setiap hari ya. Setiap hari bisa sih kalau kalian menyempatkan waktu untuk membuka channel-channel Katolik yang lain seperti Katsu, The Dekias, Kat dan yang lainnya, SSCE, ya, itu SSCE kurasa sudah ada, sangat cukup ya. Iya. Ada Dekias, sangat... ada Askachen, jangan lupa Askachen juga ada. Ya, Askachen, ada TV. Ya, iya banyak. Banyak, banyak ya, sekali ada. sebenarnya itu sudah oh. sangat cukup bagi e, menurut saya untuk kita memahami iman Katolik kita ya e, agar semua pertanyaan di dalam benak yang selama ini kita dengar yang dulu itu bahkan tidak seperti sekarang terbuka terbelalak di mata kita di depan mata kita semua data itu bisa kita lihat sekarang gitu nah iya betul ya aku harap sih teman-teman ya maulah merendahkan e, hatinya dirinya untuk menonton paling tidak luangkan waktu sejam satu jam atau satu jam setengah mm -hmm. gitu jangan selalu melulu nonton bola apalagi yeah. mak mak nih mak mak pasti nonton sinetron sinetron malam-malam tuh apa tuh namanya sinetron yang terkenal tuh di antv tuh sampai ada oh. di lajada apa di tok apa di shopee nih mau spoiler siapa tahu nanti kan di, <laughs> itu, di endorse ya. Gitu. Uh, iya iya gitu teman-teman ya saya harap sih jadi uh, agar agar tidak salah sejarah nih teman-teman Iya ya benar, kan benar. nanti iya, nanti setelah bilang lah. oh ternyata paus pernah membunuh ya nanti kita cek iya <laughs> gitu ya kan Aduh, <laughs> dengan itu parah itu parah iya, nanti parah sekali itu udah jelas <laughs> itu ya terus nanti dibilang bang, Gia? itu bangga heheh tidak bisa jawab <laughs> iya harus rajin rajin baca teman-teman jangan nanti yeah. ada yang framing tanya begitu kita langsung main ya gitu aduh celaka aduh ya itu itu bahaya banget teman-teman ya nanti dibilang yeah. lagi jadi eh uh, paus itu pernah berpoligami aduh nanti dijawabnya iya pula ah. Ini teman-teman, pentingnya belajar, jangan so jago, jangan merasa dirinya itu udah lebih jago dari orang yang sudah pernah belajar ya. Kalau kita udah mengatakan teman-teman bisa belajar nih dari channel ini, dari channel ini, dari channel ini. Lihat datanya, sekarang udah zaman-zaman yang canggih. Teliti datanya. Oh betul ternyata, kalau misalkan tidak betul bisa dipertanyakan lagi kepada pemilik akun itu Jangan nanti seperti pemilik akun satu gitu ya kan Dengan iya. berani gagah, berani gitu melawan dari teman kita sebelah barat gitu ya kan Eh salah, sebelah timur, sebelah iya, timur ya kan uh, timur aja Dengan gagah yang berani, oh, dikatakan paus itu membunuh ya? Iya <laughs> ya, okelah, okay nggak apa-apa. pendapat apa -apa, pribadi apa -apa. itu loh, bukan ya, pendapat udah. gereja katolik Roma harus tegaskan. Gereja katolik Betul, Roma nah. tidak pernah memerintahkan pembunuhan. Ingat baik-baik. Ya. Uh, ya Oke, okay. Katsu, mungkin kita nutup. Ini ini masih berkaitan Bunda Maria. Sebenarnya, kalau ini catatan mengenai kehidupan. Merawat Tuhan Yesus waktu kecil. Dalam gereja katolik tidak pernah ada catatan-catatan semacam itu. Itu aja jawabannya. Tidak pernah ada. Gitu. Yang dikenal di dalam gereja katolik dikatakan Injil masa kanak-kanak Yesus itu ialah. Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan. Sebentar, saya lupa persisnya, tapi saya punya bukunya itu namanya "birth of Messiah". Kalau temenku mau cari yang karang itu Raymond E. Brown, nanti saya bisa cari uh, yang nanya burung camar. Nanti kalau mau tahu judul bukunya, boleh tuh kirim email ke saya atau komen aja di bawah video ini. Nanti saya kasih bukunya, saya ada itu sampai Injil Matius Bab 1 ayat 1 sampai Injil Matius bab 2 ayat 23 itu Injil masak anak-anak, itu saja kalau buat gereja katolik Roma yang diakuisah, itulah Injil masak anak-anaknya oke okay. iya oke okay, bro camar, nanti kalau misalkan betul-betul penasaran nih, bisa komen aja nanti katsu bisa bantu atau di email iya. di, uh, di email dari yang udah tertera ya, di deskripsi box ya Katsu? Ini juga ada nih. nih Saya lupa dari tadi nyetel ini. Maaf. Ini ntar ada emailnya <laughs> teman-teman. Sorry-sorry saya yang lupa kalau yang masalah tulisan jalan ini saya yang pikun. <laughs> iya. Salve, ya itu... Pak Hilarius. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Hilarius? <tuh> Mungkin saya tanggapi Bunda ya. Maria tapi, memang. Hatsu, ya, ya, silakan. Mungkin saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh teman kita yang cantik ini. Tentang ha ha itu. Iya, ya, silakan. silakan. Ya, supaya tidak terlalu serius ya sambil kita tunggu. Jadi teman-teman, ini penting kita untuk belajar. Dan ingat, ya ketika orang memaparkan sebuah buku, kita itu punya pakem loh. Perhatikan buku-buku yang kita pakai, ada tulisan di situ Nihil Obstat Imprimatur. Ah, itu buku yang resmi. Jadi kalau ada buku dipaparkan ke kita nih, saya paparkan buku ini, buku ini, profesor doktor yang menulis, tanyakan dulu, itu ada imprimaturnya enggak? Itu ada nihil obstatnya enggak? Kalau tidak ada, di awal pembahasan katakan, "Sorry ya, boleh Anda jelaskan buku itu?" Tapi itu bukan buku resmi dalam pandangan kami, dalam Magisterium Gereja kami, karena setiap buku yang dikeluarkan oleh penerbit Katolik dan digunakan untuk pengajaran iman selalu ada yang namanya nihil, obsta, dan imprimatur. Nah, sehingga ketika membahas sejarah tadi, ya boleh saja, hahaha, itu boleh karena di awal kita sudah membuat pernyataan. Apa, apa bahasa Inggris ya, Katsu? Kalau di awal itu kita, posisi kita ya, uh, standing position ya? Gak tahu standing bahasa Inggrisnya position. saya juga. Nah, ya. standing position. Jadi ketika dia mau dia kutip, yang menulis sampai profesornya 50, gelarnya profesor, terserah. Pokoknya itu buku gak berlaku untuk kita. Itu intinya. Tapi kalau sudah uh, pentantang-pententeng kata, kata orang gitu ya, uh, tapi tidak punya uh, Amunisi untuk di awal gitu loh, greget gitu di awal. Ya sekosong-kosongnya isi kepala orang, kayak gitu-gitu loh. <laughs> Oke, okay, sampai di situ saja dulu. <laughs> Nanti semakin jauh. Iya, <laughs> iya, betul-betul. Jadi itu penting pentingnya memang untuk belajar teman-teman ya. Banyak kok channel-channel katolik kita yang bisa membantu iman kita lebih eh, dalam lagi mengerti dan lebih dalam lagi memahami gitu seperti yang saya bilang tadi, ada Katsu, ada DGS Official, ada SSCE, ada uh, Apostolic TV, ada apa lagi tadi kata Katsu ya, saya lupa. Nanti teman-teman bisa nonton di situ video-videonya dan dijelaskan secara detail di sana. Jangan nanti ya merasa dirinya udah keren, udah oke, okay, tetapi ya itu tadi, masih minim, masih minim pengetahuan, masih minim untuk mengerti dan menjelaskan gitu. Jangan nanti ketika di, dikatakan Paulus mualaf gitu. Ha, aduh. Ini nih nanti dengan percayanya, "Oh ya, excited dia kan?" Padahal kan tidak seperti itu, teman-teman. stand up comedy ini lama-lama. <laughs> kebiasanya begitu, kebiasaannya. Nah, dan uh, teman kita Burung Camar mengatakan artinya Bunda Maria tidak pernah menulis ya. Betul sekali. Tapi kalau ada kita lihat ya di uh, early Christian writing itu di mana apokrif kitab-kitab apokrif pun di, uh, dicantumkan ya. Jadi untuk mengenang uh, bahwa dulu itu banyak sekali aliran-aliran bidat-bodat yang menyesatkan kan? Contohnya seperti Injil Maria, ya. Injil Maria yang katanya e, Yesus itu membuat burungnya dari tanah. Gitu, kalau keinget dari cerita itu, ya, itu silahkan kita ya, bernalar ya, <guruh> dimana ya, terus dan mengingat juga bahwa Yesus itu pernah diserupakan itu dari Injil Gnostik, ya, Basilides ya. Nah entah sendiri lah ya teman-teman ya, kalau keingat ada cerita-cerita seperti itu ya berarti nalar kalian berjalan gitu kan. Nah itu pentingnya kita belajar juga teman-teman secara sejarah, kita harus tahu juga teman-teman. Walaupun ya enggak satu bulan dua bulan butuh waktu tapi itu sangat membantu untuk kemudian harinya. Betul Kak Su? Iya, untuk tulisan dari Bunda Maria sampai saat ini, memang Gereja Katolik belum ada pernyataan resmi. Tapi hal itu juga bukan berarti itu sudah final. Maksud saya begini ya, karena ini kan penelitian-penelitian arkeologis, uh, arkeologi itu masih terus dikembangkan, ya. Jadi nanti kita nggak tahu kayak Dead Sea Scrolls saja kita baru ketemukan 1948 contohnya, maksud saya. Jadi memang dari Vatikan belum ada pernyataan resmi, ada tulisan yang dikeluarkan oleh Santa Perawan Maria. Tapi kita tidak tahu nanti setelah 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Itu tanggapan saya. Tapi kalau masalah Injil-injil gnostik tadi, ya itu memang ada dan kalau mau baca bukunya ya, itu boleh minta sama saya. Saya juga ada bukunya. Gitu. Tapi dalam tataran untuk kita mempelajari secara akademis Bukan untuk gontok-gontokan ya teman-teman Saya ingatkan di sini ya Gitu Kita itu agama udah ini Oh brother Meong Apa kabar Meong Ini brotherku ini Halo Iya apa kabar Gimana kabarnya Baik-baik baik puji Tuhan Sehat-sehat sehat Salve Bang ya Bang Katsu, Mbak Iwana ya Iya. Oh, sesuai judul ya. Ini uh -uh. banyak juga yang bilang ya, kalau kita buka sejarah, ini biasanya ini nom nom ini dia bilang nggak penting gitu loh sejarah itu kan hal bodoh gitu ya. Kalau nggak penting, uh -huh. kenapa jadi hal jadi bodoh. Kristen? Uh -uh. Dia bodoh lah kalau nggak penting sejarah itu nggak penting gitu ya. Penting Tuhan Yesus lah. Tuh. Tuhan Yesus uh -huh. tuh kita di sejarah, bukan tokoh fiktif gitu loh. Kalau kalian gak suka sama sejarah, ya. ya kalian ikut baal aja gitu loh, udah selesai gitu loh. Makanya jangan, jangan bilang ah sejarah itu gak penting ya. Dia gak usah percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kan mau berbernyata nyata dalam sejarah ya. Terus penyaliban, gak usah percaya itu, ikut baal udah selesai kalau gak percaya sejarah itu gampang gitu loh. Jadi biasanya kalau orang-orang gini, saya lihat di komentar gitu kan, di komentar saya juga kadang-kadang ada ya. Itu sejarah itu gak penting gitu kan. Tapi kenapa masih nah. Kristen gitu? Kalau kenapa? mau menjawab permasalahan itu, Brother Meong, berarti teman-teman masih hadir lagi besok nih. Saya kasih linknya. Saya udah siapin masalah kenapa kita tuh harus belajar sejarah. Besok Wah, kita akan ya. masuk Tapi ini ke hal Bagus. itu. Uh, orang, jadi kaitan perjanjian ya? lama, perjanjian baru, dan gereja perdana. Hmm. Gini, gitu. Bahkan bahal aja pengen ada sejarahnya dia, gitu. Hmm. ya gitu, iya kan sejarah memberikan kekayaan iya. ya, oh, iya <tuk> karena kita kalau kita sejarahnya. nggak punya nggak, kalau kakak memang benar logikanya tapi jalan kalau yang seperti itu maksud saya kenapa saya bilang dia mau ada sejarah karena kalau nggak ada sejarah ya gambaran ya. gampangnya kayak gini nih Yona, Brother Meong, Abang Kugia. Kita ini hidup di abad berapa? Abad 20, ya kan? Ya. Abad 20, ingat baik-baik. Gambarkan aja di otak kita masing-masing, kita di titik paling kanan. Tuhan kita Yesus Kristus itu hadap, hidup di abad 1 itu di paling kiri. Terus kita bilang, kita nggak perlu sejarah. Bagaimana cara ngubungin nomor 1 sama nomor 20? Kalau nggak pakai sejarah, coba tanyakan hal itu sama orang-orang itu berarti Matematik 18 berarti 9, 19 abad kita kosong coba tanya berarti 19 abad kosong konsekuensinya kalau kita nggak usah pakai sejarah mengikuti pola nalar dia kosong abad 19 ya, itu kayak di, di, di one, one Piece aja rapat kosong iya kosong 19 abad dong kalau dibilang kan kita nggak yeah. perlu sejarah berarti hmm. kita nggak perlu tahun 1900an kita buang 1800an nggak perlu juga kita buang nggak apa-apa ikutin nalar dia makanya saya bilang Abad uh, tahun 1700 Gak perlu juga, buang juga Gak apa-apa ikutin penalaran. Nah lalu nanti kita abad 20 ini Cara nyambungin sama Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup di abad satu Lewat mana, saya tanya Hayalan aja gitu. Nah, Ayalan kalau hayalan doang itu. kan itu Itu sudah bertentangan Sama kitab suci kita udah Percaya saja, imani saja Jangan bertanya, nah. nanti iman kamu goyah Keinget <laughs> apa itu <laughs> Ya <laughs> enggak makanya saya jawabnya secara akademis kita ikutin aja pola dia yang tiap dia suruh tolak kita tolakin semua enggak papa kita ikutin nah nanti cuman pertanyaan saya gitu konsekuensi logisnya kan gitu ya ini nah. antara abad satu sama kita yang di abad 20 nih kaitannya di mana ya kalau semua dibuangin gitu ya kalau itu kan ya. saya pikir oknum ya itu ya oknum dari ya oknum lah kalau yang kayak gitu itu lebih tepatnya sih hmm. yang sejarah gak penting itu dari itu ya dari hmm. saudara kita gitu adik oh, kita lah ya, saya sudah. bilang gitu ya bidat-bidat tetapi gitu loh ya itu bidat -bidat makanya perlulah biasa. kita injili kali ya juga begitu ya Yohana ya gitu kan iya gitu. termasuk kita okay. injilin nih dokma Maria ya kayaknya udah gak ada lagi pertanyaan kali atau posol TV ada pertanyaan seputar nah. tema kita pada malam nah, hari ini apalagi kalau Elroy bilang nah, abad 20 ya. nah pertanyaannya terlalu aku pikir ya apa ya aku tanyakan. Ya emang ada ditanyakan sih kalau ya kalau nggak percaya sejarah itu enggak penting ikut baal aja baal aja enggak ada sejarahnya gitu ya Mas, nanti kita kita diskusi ya. mengenai baal ya untuk malam ya, ini kalau kita, kita, kita, kita di dibix saja Nah ini ada yang minta tolong dibacain satu ayat. Untuk menghargai kehadirannya kita bacain ya Yohana ya. Matius bab 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, ya terima kasih uh, Brother Elroy sudah mengingatkan saya juga sebagai seorang katekis saya terima dengan baik masukan dari Brother Elroy bahwa kita tuh selalu harus ingat dengan apa yang kita ajarkan kan jadi di sini ya Yohana maksudnya ya agar Betul. saya tidak mengajar dengan sesat gitu kan maksudnya terima kasih Brother Elroy oke okay, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kalau begitu hmm. yang tutup adalah Porsely TV iya so. sekali-kali boleh dong Brother Merong doa atau mau saya, <laughs> saya, gak saya. apa apa saya aku yang lain ajalah gitu ya kayak ya udah oh begini ternyata nah. cerminan katolik ya, <laughs> ya enggak nah, ini kan dia lagi di luar lagi di luar ya kali kamu dia di luar itu lagi di pinggir ya iya, oh, kan? jalan ini nah, ya, ya. saya tahu salah saya pernah sama ketemuin sama meong itu. dia tukang dia suka nongkrong brother meong Aduh, ini enggak ajak Nanti lagi lupa. ya ngajak-ngajak eh, ya tahu aku di oh, Iya orang udah ketemu kan kita. Oke kita nanti sejenak ya. dulu. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami dalam diskusi kami sehingga diskusi pada malam hari ini. Dapat dengan berjalan dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapak, kami tidak lupa berdoa juga agar apa yang kami diskusikan pada malam hari ini sungguh-sungguh tinggal dalam hati dan pikiran kami dan dapat sungguh-sungguh mendorong kami untuk menjadi orang Katolik yang lebih baik lagi. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di live chat, yang mendengar. Diskusi kami pada malam hari ini terutama dari teman-teman kami yang non-katolik Agar hati mereka semakin terbuka dengan pewartaan mengenai Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Semuanya ini kami sampaikan dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami Amin, Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya terima kasih ya teman-teman sudah ya, hadir sama udah sama udah ini ini yang di yang di ini yang di live sudah sudah sudah ya diskusinya sudah selesai teman-teman ya besok temanya apa Yona uh, tipologi ya tema kita Te tipologi makanya itu berkaitan dengan sejarah tadi saya bilang ya Bang Ya mungkin ada statement penutup silakan ini sudah dua penutup kan <laughs> udah, <laughs> udah udah udah Oh, uh, statement say saya ini saya sangat hot di sini karena saya menonton pembicaraan hot di sini teman-teman semua. Saya beritahu saja uh, ininya ya uh, clue-nya uh -huh. bahwa apa yang diomongkan oleh CN waktu itu itu berbanding uh -huh. terbalik dari apa kenyataan yang dijelaskan. Jadi anda seksi uh -huh. itu kalau anda bisa memasak, anda seksi itu kalau anda bisa menjadi diri anda sendiri itu intinya. Jadi so uh. jangan terlalu pola pikir itu Pikiran sempit ya? sekali <laughs> hmm. seksi itu seolah-olah berkaitan dengan yang vulgar vulgar, aduh, nah, itu saja penutup <laughs> okay, dari saya jadi okay. Okay, uh, nanti kalau saya ada waktu saya mungkin akan bahas karena saya rekan nih diam-diam teman-teman saya ambil oh, sedikit mantap, sih mantap mantap nanti gimana oh, ya, si, sih nah, kebetulan <laughs> gue makan, gue Si Fendi nya juga kan rekan kita di GWA kan, Bang. pasti boleh lah nah. dibagi-bagi. Iya nanti saya saya kan privat nih rekamnya nanti saya bagi ini nyelingnya nanti. Baik. Oke. Baik. Baik. Terima itu. kasih banyak. Nah, pokoknya teman-teman itu sudah berhentilah mengikuti CN yang sesempit itu pikirannya. Saya melihat cewek seksi itu kalau dia bisa masak, kalau dia menjadi dirinya sendiri itu cerita yang diceritakan bukan cerita pornografi. <laughs> Oh begitu tolong. Ya memang mungkin di dalam saat uh, Diskusi itu Di dalam pikiran saya ini tuh, itu yang ternyang Mungkin ya Iya Itu Tapi saja itu, ya? Ya. Thank you <laughs> Kak yeah, Thank you Apostolic TV mungkin ada kata-kata terakhir <laughs> Oh Terakhir saya sih ya bilang aja sih kalau enggak sejarah nggak penting ikut Baal udah itu gampang banget simpel <laughs> jangan malu-malu <laughs> nah, <ini nih. laughs> nanti kita ya, ikut okay. kita bahas bal ya Apos nanti jam-jam 9 kita bahas Baal linknya sudah ada kan dari oh, berikutnya jam 9 ya aku nggak tahu juga nih kalau udah banyak yang ngumpul ini enak juga <laughs> ya, <laughs> itu santai saja <laughs> <sahaja laughs> saya bilang jangan terbeban bener begitu Yona ya. Ada, ada juga, ya. Saya ada yang juga gitu. Iya. Kan, gitu, gitu. <laughs> Oke, okay, ada statement yeah, penutup yeah, dari sorry. kakak Nona Kak nah, Kalau kakak Nona mah cuman mengatakan begini. Teman-teman, yeah, yeah. belajar itu nggak pandang usia. Baik dia baru lahir <laughs> baik dia udah sampai mau Uh, maut menjemput gitu. Jadi belajar itu harus ya, belajar itu penting dan wajib bagi kita agar apa? Agar kita menjadi anak-anak Allah yang cerdas, Iy, bukan anak-anak Allah yang tidak cerdas. Oke, guru Oke. Oke, Oke, Oke, Makdo. Kak Luna tahu nih siapa nih oceop oceop? Saya tahu gayanya nih oceop oceop. Oh, Ya. Yang kata sejarah, yang kata sejarah kata ini ya. pengagumnya kakak Betul. Nona copocop ini jangan lupa kakak Nona Lihat ya. dong smiling smilingnya untuk, untuk para fans Nona <laughs> lebih iya. penting juga nih para fans Nona <laughs> belajar ya belajar itu ya kan jangan-jangan okay. ya jangan main-main gitu ya kasihan itu karena kita kan mengemban tugas sebagai jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus ya kan Amin. untuk mengajari mereka menjadi murid Tuhan Yesus gitu nah kita mau mengajar berarti kita harus mau diajar nah, iya. mau diajar ini harus di rendah hati nih kita belajar Nge sendok-ndokku oke oke oke deh okay. kalau gitu statement penutup dari saya Nantikan yang besok Besok tuh kita akan mengungkap Cara interpretasi kitab suci yang katolis Yang mengacu pada magisterium nah, tema, Tapi spoiler saya di awal juga Tema ini dihadirkan bukan untuk Membantah orang lain ya Ini pertama-tama agar kita Orang-orang katolik itu Kalau baca kitab suci Jangan pakai pola-pola lain Saya tekankan Oke okay, itu saja dari saya sampai jumpa besok di tema mengenai cara interpretasi yang katolis Selamat malam Terima kasih sampai jumpa dadah selamat okay. malam semuanya ya Selamat semuanya. malam semua